oke okay guys jumpa lagi bersama saya di channel cafe Jay. hari ini kami mau mukbang ikan laut guys ikan panggang sambalnya wow good sama nasi oke okay. gaskan. oke okay guys lanjut makan ini enak banget kan? Kalau disini hantam apa-apa Betul nanai? Ini enak banget Terusak ini ya. ya Begini aja mulainya <tuh -tuh. Bukan ya. lautnya Bukan laut bakar ya. <tuh> <tuh> Masih sibuk di kamera terus Karena tripod saya Rusak dan patah Tidak ada uang lagi beli hmm. Tandut bakar hmm. Harum Hmm. bagus bagus bagus sambal kayak gini dicampur dengan mie pis hmm. All right. Palanya, guys, mantap mm. <coughs> mm. nipis. Mm. banget ya. Ini dia, guys. Mantap. sini Ya, gue bisa deh. Mantap, guys! hmm. Like Terima okay. mess Oke okay guys sampai di sini dulu Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen. Dan saya semangat terus buat konten. Dengan secara sederhana gini. Terima kasih.